Memasuki pertengahan bulan September sudah banyak sekali drama yang tamat dan mengakhiri episodenya. Namun tak sedikit juga drama yang baru saja tayang dan telah menjadi favorit buat para penonton. Drama apa yang menjadi favorit kalian pada bulan September ini? Apakah kalian sudah menentukan drama mana yang akan kalian ikuti ceritanya? Jika belum, tenang saja karena masih ada beberapa drama lagi yang akan tayang pada bulan Oktober. Meskipun masih terlalu cepat untuk membahas drama yang akan tayang pada bulan Oktober, namun tak ada salahnya untuk mengetahui drama mana yang akan jadi favorit kalian. Berikut adalah beberapa drama yang akan segera tayang pada bulan Oktober dan siap menjadi favorit kalian. 1. Reflection of You. Drama Korea ini mengisahkan hidup seorang wanita sukses yang bernama Jung Hiju yang memiliki profesi sebagai penulis esai dan pelukis. Hiu yang diperankan oleh Go Hyun Jung juga dikaruniai dua orang anak dari suaminya yang kaya raya dan merupakan penerus sebuah rumah sakit di Korea. Sebelum meraih kehidupan sukses dan mapan seperti saat ini, hijau adalah anak perempuan yang memiliki masa lalu yang sulit. Hiu memiliki waktu yang buruk selama masa mudanya. Ia harus berjuang dan bertahan. Saat sudah merasa bahagia seperti saat ini, hijau justru merasa hidupnya tak bermakna lagi. Sehingga ia sangat senang ketika bertemu dengan perempuan lain dengan profesi sebagai guru seni, namun menjalani kehidupan sederhana tapi tetap penuh semangat. Bagaimanakah kelanjutan kehidupan Hiju setelah bertemu dengan wanita tersebut? Apakah Hiju akan menemukan kebahagiaan yang membuatnya hampa selama ini? 2. My Name My Name menjadi salah satu serial Netflix yang akan segera tayang pada bulan Oktober tahun 2021. Drama My Name telah melakukan proses syuting pada tanggal 28 Maret tahun 2021 dan berakhir tanggal 28 Juli tahun 2021. Pada tanggal 6 September tahun 2021, Netflix mengumumkan jadwal perilisan drama ini pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Drama ini akan dibintangi oleh Han So Hee yang berperan sebagai Yoon Ji Woo, seorang anggota organisasi kriminal dan jaringan narkoba terbesar di Korea, Dongcheon -pa. Dengan bantuan Choi Moon Jin yang merupakan bos organisasi tersebut, Ji Woo yang berniat mengusut misteri kematian ayahnya berhasil menyusup ke unit investigasi narkoba di Departemen Kepolisian dan menyamar sebagai seorang polisi. Di sana, ia dipertemukan dengan John Pildo, yang menjadi rekannya saat bergabung dengan kepolisian, mereka berdua ditempatkan di tim yang dipimpin oleh Ketua Cagih atau dikenal juga dengan nama Elis. Meskipun hampir pensiun, Ketua Cagih sangat terobsesi untuk menghancurkan Dong Chon pa hingga ke akar-akarnya. Sayangnya, ia tak menyadari bahwa salah satu bawahannya merupakan seorang mata-mata yang siap membocorkan rencana mereka ke organisasi tersebut. Kira-kira bagaimana keseruan Hansohi yang berperan sebagai agen ganda dalam drama tersebut? Akankah ia berhasil mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya? 3. Mount Jiri atau Cliffhanger. Drama Mount Jiri atau Cliffhanger bercerita tentang penjaga hutan yang bekerja untuk menyelamatkan orang-orang di Taman Nasional Gunung Jiri. So Yi Gang yang diperankan oleh Jun Ji Hyun adalah seorang penjaga hutan terbaik yang memiliki keahlian dalam mendaki gunung di Taman Nasional Gunung Jiri. Dia sudah tahu hampir segalanya tentang daerah itu, termasuk tempat untuk mendaki gunung tersebut. Sementara Kang Hyun Jo adalah Rocky Ranger di Taman Nasional Gunung Jiri. Dia lulus dari Akademi Militer dan pernah menjadi Kapten Tentara. Dia punya rahasia kelam yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Kedua orang ini menjadi mitra dan bekerja untuk menyelamatkan masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Jiri. Keseruan seperti apakah yang akan ditampilkan dalam drama Mount Jiri atau Cliffhanger ini? 4. Wonderful Side Drama Korea Wonderful Side bercerita tentang penyelidikan dari sebuah kasus pembunuhan. Kisah dalam drama ini menceritakan mengenai kehidupan seorang penyelidik asuransi yang bernama Ko Kiong Yi. Ko Kiong Yi adalah seorang wanita yang memiliki kecerdasan dalam menguak berbagai kasus pembunuhan dan selalu berhasil memecahkan kasus tersebut dengan cara apapun. Ko Kiong Yi juga selalu tulus dan sukarela dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dengan kepribadian seperti itu membuat Ko Kiong Yi tampak berbeda dan menarik. Drama ini akan tayang pada paruh ketiga tahun ini tepatnya tanggal 22 Oktober tahun 2021 hingga tanggal 27 November tahun 2021 dengan 12 episode. Tidak hanya mengangkat genre thriller saja, drama Wonderful Side juga tetap menyuguhkan adegan segar karena akan ada kisah romansa berbalut komedi dalam episodenya. 5. The King Affection Netflix akan segera menghadirkan drama Korea terbaru berjudul The King's Affection. The King's Affection dijadwalkan tayang pada tanggal 11 Oktober mendatang. Drama bergenre romantis ini dibintangi oleh Park Ng-bin dan Rowoon. Serial ini mengisahkan seorang perempuan yang menyamar menjadi putra mahkota. Tujuannya adalah untuk menggantikan saudara kembar laki-lakinya yang telah meninggal. Sebagai putra mahkota yang sedang menyamar, Yi Hui yang diperankan oleh Park Ng-bin membawa beban berat. Ia harus menyembunyikan identitas dan menutupi sebuah rahasia besar. Namun, dunianya seketika berubah ketika ia bertemu dengan Jung Ji-un yang menjadi gurunya. Seiring dengan hubungan keduanya yang semakin dekat, Yi Hui dan Jung Ji-un pun harus menghadapi takdir yang tidak bisa mereka hindari. Kemistri Yi Hui dan Jung Ji-un yang mendebarkan hati dapat terlihat dari poster serial ini. Siluet keduanya yang berdiri berhadapan menandakan sebuah kisah cinta rahasia mengharukan yang berlatar kehidupan istana. 6. Delivery Mion Ji dan Lee Tevin akan membintangi web drama baru berjudul Delivery. Web drama komedi aksi ini berkisah tentang seorang gadis pengantar barang bernama Kwak Dusik yang berpengalaman dalam seni bela diri ia bekerja sama dengan manajernya Doki Hwan untuk menemukan ibunya. Dalam prosesnya, mereka bertemu dengan alien yang berkonspirasi telah menginvasi bumi. Delivery akan diproduksi oleh Hejisi Brand, sebuah platform yang menyajikan standar untuk pengembangan pasar dan mempromosikan revitalisasi usaha kecil dan menengah di provinsi Gyeonggi. Dikatakan bahwa Myeon Rela memutuskan untuk tampil di web drama ini. Dengan tujuan membantu perusahaan kecil dan menengah lokal di masa-masa sulit akibat Covid-19, Litivin akan melepaskan citra jahat dari serial The Penthouse dan berubah menjadi Doki Huan yang baik hati yang mencoba melindungi bumi. Delivery akan mulai syuting pada bulan September dan akan ditayangkan melalui YouTube dan IPTV pada bulan Oktober. 7 Crime Puzzle Drama Crime Puzzle ini menceritakan kisah tentang Hanseng Min, seorang profesor populer di Universitas Polisi dan juga dikenal sebagai psikolog forensik. Hanseng Min memiliki seorang pacar yang bernama Hee dan bekerja sebagai profiler kriminal. Tiba-tiba, pada suatu hari Hanseng Min mengaku bahwa dia telah membunuh ayah Hee dan orang lain. Setelah pengakuan mengejutkannya itu, ia akhirnya menerima hukuman penjara seumur hidup atas kejahatannya. Sementara itu, Yo tidak percaya dengan pengakuan Han Seng Min tersebut. Hal ini kemudian membuat Yo untuk melihat lebih dalam lagi tentang kasus itu untuk mendapatkan jawaban. Hal ini membuat Yo mengunjungi Han Seng Min di penjara dan melakukan sepuluh wawancara dengannya. Drama ini diangkat dari sebuah web komik berjudul Creme Puzzle yang ditulis oleh Min dan diilustrasikan oleh Misang. Web komik ini diterbitkan dari tanggal 25 Juni tahun 2015 hingga tanggal 5 Agustus tahun 2016 oleh Bookiq Webtoon Company. Itulah 7 drama yang akan segera tayang pada bulan Oktober tahun 2021 dan siap menemani kalian sepanjang hari dengan kisah-kisahnya yang menarik. Drama mana yang menjadi favorit kalian? Apakah ada drama yang benar-benar kalian tunggu penayangannya?